ini kalau saya kesini ini cukup merinding ini Lukisan besarnya ada di, itu apa, di Pelabuhan Ratu. Ya. Gajah. Hmm. Ini gajahnya, kalau di sini kelihatannya warnanya emas nih. Iya, Cek 9 miliar 3 miliar 4 miliar 5 miliar 6 miliar 7 miliar 8 miliar 9 miliar 10 miliar Semoga yang nonton channel ini Yang nonton full tanpa skip 10 ditambah oleh Allah subhanahu wa 10 miliar 10 miliar amin ya 10 alamin 10 warahmatullahi wabarakatuh cek cek cek cek miliar miliar miliar miliar satu-satu-satu kapan kayanya teman-teman, nah ini teman-teman ini saya rest dulu sebentar, nah, ini saya mungkin teman-teman udah ada yang pernah kesini ya, ini mampir di rest area ya, di daerah ini, ini icon di sini adalah telur bebek menyediakan mayoritas peternaknya peternak bebes, teman temen Ada satu gedung tua yang bekas pabrik gula ya ini saat ini dijadikan fresh area dari ujung-ujung tapi di renovasi, renovasi tidak seluruhnya ya di renovasi sebagian dan bagian lagi yang tembok-tembok masuk ke kota dibiarkan dibiarkan tambah kesan bekas bangunan lama nanti kita jalan-jalan ya di sana di sana itu ada stand ada stand di sini juga ada stand ada yang menjual, pertama menjual telur asin, oleh-oleh -ole, khas, oleh-oleh -ole, asin, macam-macam oleh-oleh lah dari, dari daerah sini, lah. Gitu, dari daerah Jawa dan sekitarnya, terutama yang paling banyak ya telur asin di sini, jadi telur asin, telur bebek itu diolah diolahan atau yang dengan dibakar gitu ya Kok yang hitam-hitamnya itu dibakar itu enak juga teman-teman Saya udah pernah ngerasain Jadi nah, kebetulan di, sini, di Tegal ini juga ada saudara saya Juga ada tetangga-tetangga rumah jadi, saya juga beberapa kali di sini ya, dan kalau ke arah Madura, pasti mampir. Pasti mampir, kemarin juga, waktu-waktu ke Madura juga, itu mampir juga, cuma saya nggak sempat ngevlog ya, nggak sempat ngevlog miling di sini karena cuma mampir sebentar doang, datang ikut acara sehari langsung berangkat lagi gitu. Jadi tidak kalau waktunya sempit ya. Waktunya sempit untuk ngeblok. Gitu. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Dalam perjalanan ini cerah ya, belum menemuin hujan belum hujan makal kemarin berangkatnya itu hujan. nah Ini uh, ininya tidak hujan pulangnya tidak hujan. Mudah-mudahan cerah sampai di Jakarta nanti. Tahu kemarin aneh aneh aja itu kemarin itu sampai. dari ini bawa ini untuk untuk camping gitu. Padahal mah kita tahu di Solo-Sono makanan berlimpah Hai ya orang yang memang acara resepsi dia berlimpah acara apa makanan. jadi teman-teman jangan lupa ya jangan lupa tonton video saya ya video saya yang yang ya yang explore explore di malam hari ya saya explore di tempat yang serem di daerah itu di situ memang saya waktu eksplor itu tidak ya, tidak tidak melihat ya mata ini tidak melihat, cuma hanya getaran, merinding, getaran di ribatan, tetap di situ, di situ ada, di sini ada, jadi itu kan biasanya begitu teman-teman. Merasakan getaran-getaran gaib. Ya. Memang kalau saya... <tuh> Ya pokoknya nanti tonton aja tapi setelah saya putar-putar-putar-putar uh, putar ulang saya liatin sedikit itu saya, saya coba screenshot ya screenshot dari dari explore saya malam itu di situ ada penampakan yang pada saat saya explore malah saya nggak melihat gitu bahkan ada bentuk ini ada bentuk yang gendru, tapi sempat saya ada beberapa yang sempat saya screenshot, tapi hilang screenshot-nya hilang atau tersembunyi di mana saya nggak tahu di file mana gitu ya gitu saya cari-cari mana screenshotnya ada beberapa penampakan lah ada beberapa penampakan separo gitu baru kepalanya aja gitu ada yang eh, tampil tampil penuh ya tampil penuh Cuma uh, belum padat gitu ya, keterbatasan perangkat juga ya. Nah, perangkat saya itu kalau untuk malam-malam tuh nggak jelas gitu. Kalau siang-siang itu lumayan penting gitu. Di ujung yang sebelah sana dan di sebelah sana itu tadi saya lihat ada. Ada pameran lukisan ya, lukisannya bagus-bagus. Cocok sih untuk dikoleksi gitu. Dikoleksi. Dikoleksi. Ya pokoknya yang kegempar lukisan lah. Kalau punya lu, ruangan luas ya punya ruangan luas. Itunya lebar ya kan. Lukisannya dipajang di situ. Cakep itu ada. Lukisan ikan koi, lukisan ikan kuen koi-nya itu detail sekali. Saya lihat dari jauh aja, dari jauh nih kayak seperti bukan lukisan gitu, kayak benar-benar ikan koi-nya itu nyata, ada tiga dimensi itu dulu lukisannya. Emang udah ahlinya ya. Dan di belakang saya ini juga ada lukisan, tapi saya lihat uh, masih dalam proses ya. Ada satu lukisan. Lukisan itu lagi mem memproses lukisan pahlawan ya pahlawan nasional Jenderal Sudirman. Nah di sini nih, di sini yang lagi masih diproses proses pembuatan. Lukisan dari tokoh-tokoh, tokoh-tokoh baik dalam negeri maupun Indonesia lah ini internasional tapi eh, tapi ini ada John Lennon juga nih ini seperti yang saya bilang tadi ini uh, fotonya. Almarhum Jenderal Sudirman, Panglima Perang, Panglima Perang ketika zaman kemerdekaan. <guruh> nah, itu masih yang melukis nih. Siapa Mas? Namanya Mas? Rinaldi. Rinaldi ya. Boleh ya tampilin di YouTube ya. Ini ada di gedung gitu ini -gitu, teman-teman nomornya nih, nah sebelah itu sebelah ini juga putih panjang-panjang ratu Ini kalau saya kesini, ini cukup merinding. Ini lukisan <tuk> <tuk> besarnya ada di itu apa di Pelabuhan Ratu? Hmm. Ya. Hmm. Ini gajahnya, kalau di sini kelihatannya warnanya emas nih. Yeah. Nah itu nah, Ini nih Ini pasti kenal nih Kemarin kita ke tempatnya <laughs> Cuma ketutupan nih wajahnya nih Kemarin kita habis dari sesi ini lukisannya beda lagi ini tampil beda lukisan di atas kayu jati nih. tapi lukisan nggak ada tapi oh iya lukisnya berupa sketsa ya masih banyak lagi pokoknya di sisi sebelah kanan sono ada dari ujung ke ujung itu bagian lukisan semua lah kita menuju sampai ujung sampai ujung sana. Loh, teman-teman, ini kalau parkir di sini juga pakirannya luas, ya. Saya lihatnya nggak membludak, pakai parkirannya juga cukup, ya. Ada satu res area yang di arah Jakarta itu, nah, itu masjidnya, tuh, masjidnya di sana. Safar. Masjid As-Safar KM250B Ya, kapan-kapan kita review ya Review masjidnya Kalau ada yang mau di review teman-teman Di review Ya tolong komen di bawah ya teman-teman Kalau mau di review <laughs> Masih. Rupanya gedung Gedung ini bukan hanya Pabrik gula tapi juga Stasiun kali ya dulunya ya Karena di sini ada ikon ada ikon kereta kereta nek wong Jowo iku nek wong Jawa ngarani spur spur ada kereta uap teman-teman biasanya gitu kereta uap kereta kereta uap kita review kereta uapnya Sepertinya sih kereta uap ini bisa di bisa di ini ini ya di ya. Cuma orang-orang kita Loh, mesinnya untuk betul masih lengkap. nya. Ini dari bagian belakang nih. Dari bagian belakang nih sore. Dibuat buaranya dimasukin sini. Dia nggak tahu ya cara operasinya. Tapi saya yakin mah teknisi, insinyur ya. Ini si tenis, ini senior, ya pasti ngertilah kalau dipelajari sedikit-sedikit. Bagaimana ini kurang ini kalau misalnya ya kalau misalnya sepur ini di di direstrukturisasi di ya. <guluh> diperbaiki dan bisa nyala, lebih belenya itu lebih mantap teman-teman ya nilai jual ya apa dalam ada nilai meskipun dipajang itu nilainya tinggi nih jadi dinyalakan meskipun cuma setahun sekali gitu ya Nah inilah teman-teman Di sini juga di sini juga ada di tempat sana ya, di tempat sana itu ada tempat bermain anak-anak. Beberapa anak-anak juga sedang ada yang bermain di tempat ini. Lengkap. Jadi anak ya. ya, nah, bisa-bisa main mobil-mobilan. Yang tadinya nek, nek kalau nangis jalan perjalanan jenuh ya kan. Bisa bermain mobil mobilan gitu, Seperti di sini. Nah, itu tuh, bermain mobil-mobilan. Oh, ya, ini tanaman, ini mentepuk berarti memang ini benar pabrik gula. Dengan di transportasinya, hasil bumi tersebut menggunakan kereta ketika zaman. Bien. <laughs> zaman bien nesa iki zaman now. <laughs> Sekarang kalau beli gula cukup tinggal tuk tuk tuk, tuk ya kan. Pencet di laptop <laughs> Atau dari Android. Gulanya enggak perlu di lagi pakai kereta api. Dan langsung sampai di rumah ya inilah untuk paling anak-anak ketahhuinya -anak bahwa itu tempat main aja hingga dulu dia tahu kalau dulunya itu ada pabrik gula ya penjarahnya seperti itu lah uangannya kecil lah. sekarang gedung ini jadi rest area rest area kamera lipisan, kalau agak jauh sedikit terlihat seperti nyata. Selamat siang Selamat datang dan selamat menikmati kami mencetan kepada semua teman-teman Res area KM-206 di Banjaratma yang terhormat. Beritahu kan Bahwa area KM-206 di Jujudah yang sedia Atau perkesan di area area tersebut sekali lagi selamat datang dan selamat menikmati kami ucapkan kepada seluruh pengunjung ke area KM 200 di rumah terdakwa diberitakan bahwa di daerah 205 bukti sudah tersedia pasal batik atau batik sentral tempatnya di area bu bangunan utama atau di samping rumah kaca silakan tuh para pengunjung karena mengunjungi koleksi koleksi batiknya yang lain bisa langsung ke area tersebut Sekian dan terima kasih selamat